Doa Litani Bunda Maria dari Lourdes: Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Marilah kita daraskan Litani Bunda Maria dari Lourdes. Allah, Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah, Putra Penebus, dunia, Allah, Roh Kudus. Kasihanilah kami Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan Yang Maha Esa Kasihanilah kami Santa Maria Doakanlah kami Santa Bunda Allah Doakanlah kami Bunda Kristus Doakanlah kami Bunda Penyelamat kami Doakanlah kami Bunda Maria dari Lourdes, penolong umat Kristen, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, sumber cinta kasih, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, bunda orang miskin, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, bunda orang cacat, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, Bunda Anak yatim piatu, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, Bunda semua anak-anak, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, Bunda semua bangsa, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, Bunda Gereja. Doakanlah kami Bunda Maria dari Lourdes Teman dalam kesepian Doakanlah kami Bunda Maria dari Lourdes Penghibur yang berkabung Doakanlah kami Bunda Maria dari Lourdes Perlindungan bagi yang tak punya rumah Doakanlah kami Bunda Maria dari Lourdes Pemandu bagi para pelancong, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, kekuatan yang lemah, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, pengungsian para pendosa, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, penghibur yang sedang menderita, doakanlah kami. Bunda Maria dari Lourdes, penolong yang sedang sekarat, doakanlah kami. Ratu surga, doakanlah kami. Ratu perdamaian, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Marilah berdoa. Anugerahi kami abdimu, kami berdoa padamu, Tuhan Allah, agar menikmati pertolongan kesehatan lahir dan batin. Dengan bantuan Santa Perawan Maria, bolehkanlah kami dibebaskan dari kedudukan kini dan menikmati kesukaan selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.